Baiklah para sahabat Lesloro, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bermemin akan memberikan informasi menarik dan kabar terbaru seputar di dalam kesayangan kita Ke kabar pertama nih, kita lihat ada sebuah info yang kita dapatkan dari L2W Para sahabat, yang kita lihat aja nih Info untuk gerakan beli koin Jukes, boom vote di akhir voting Para sahabat ya untuk mendukung idola kesayangan di SCTV Music World 2022 Ini ada gerakan beli koin juks persahabat ya disimak Cara tentunya untuk membeli koin juks persahabat ya disimak juga persahabat yang pertama Kita semua diwajibkan, diharuskan untuk klik akun juks persahabat ya Dan yang kedua Klik koin dan pendaftaran yang ketiga persahabat klik pembelian 99.000 atau dapat 300 koin plus bonus 300 jadi 600 koin, hanya untuk akun yang belum pernah beli koin. Berikutnya yang keempat, klik pembayaran. Bisa pilih sesuai saldo yang dimiliki atau pulsa, slovy, Dana, GoPay dan lain-lain. Berikutnya yang kelima, klik beli dan koinmu akan masuk. persahabat yang keenam, Gunakan koin ketika ada aba-aba untuk vote di detik-detik akhir penutupan Yang ketujuh, simpan koinmu dulu Tuh persahabat ya Mudah-mudahan kita semua tetap kompak untuk mendukung yang terbaik Buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Karena tinggal satu hari lagi persahabat ya batas voting Mudah-mudahan borong piala penghargaan Berikutnya kita lihat juga persahabat ada spesial yang kita dapatkan dari Gigi Tasya Allah ini mengunggah foto bareng Bunda Leslie saat di acara Hyperlikes Annual Show 2022 Bunda Leslie memakai baju atau gaun ala India Dan kita juga salvok banget ya di kalimat yang dituliskan oleh Gigi Pengen posting foto keseruan acara kemarin Pas ngecek HP baru sadar gak punya foto diri sendiri saat event kemarin satu-satunya foto yang ada di HP Yakni pas bareng sama dedek Lesti Kejora Ini juga disempat-sempatin Karena mau tanda tangan kontrak Baiklah Langsung cus posting Aduh Masya Allah banget ya Tentunya kita bahagia Alhamdulillah Ini membuktikan juga bahwa Bunda Lesti memang benar-benar banyak yang sayang Banyak yang mensupport. mudah-mudahan semakin Banyak orang-orang baik yang selalu Mendukung idola kesayangan kita di postingan ini pun kita salpon dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Mas masriah937 mengatakan ke sini karena ada dedek sehat-sehat mbak Katanya tuh aduh masya Allah banget ya Ternyata ke postingan ini karena ada bunda lesti Masya Allah memang selalu menjadi sorotan adalah kesayangan Mudah-mudahan sehat dan selalu bahagia Berikutnya, kita dikasih vitamin bahagia oleh Indosiar. Cepat, sifat persahabatnya Indosiar baru saja mengunggah sebuah postingan video iklan cute dari Bunda Les tidak Papa Billar yang mengingatkan kita semua. Warga Konoha, untuk jangan lupa menyaksikan besok malam. Bunda Les dikejora akan tampil bersama Papa Billar di acara Sofi Hari Belanja Konsumen TV Show, mulai dari jam 7 malam besok malam. Kita doakan mudah-mudahan, Bunda Lesti, Papa Bilar, selalu diberikan kesehatan dan menampilkan penampilan terbaik. Ini si cute banget iklannya ya, Masya Allah. Iklan doang kita cengar-cengir nih, ya, Aduh, Masya Allah banget. Mudah-mudahan sehat selalu, Tante tanti mendoakan yang terbaik di pokoknya buat idola kesayangan kita. Berikutnya juga bersama berhati -hati. ada unggahan spesial terbaru dari Bang Ariel Tuh Bang Ariel baru saja mengunggah sebuah postingan nih olahraga aja dulu katanya tuh ya <tuh> Ini si cute banget semoga juga Bang Ariel diberikan kesehatan dan bisa selalu menjaga idola kita Dan pastinya kita masih menunggu kejutan dan judukan vitamin terbaru di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tuned dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini itu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.